Hai, berjumpa kembali di channel Bang Acoy. Bicara tentang KRL yang beroperasi di Lintas Jabodetabek banyak sekali terdapat rangkaian pensiunan dari lintas kota Jepang yaitu lintas Tokyo Metro yang sebelumnya dioperatori oleh Teito Rapid Transit Authority yang disingkat TRTA atau Eidan mulai dari KRL seri 5000 6000 7000 dan seri 05 yang kali ini akan kita bahas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 KRL yang memiliki nama Jepang Tokyo Subway okay. Goke ini merupakan kereta listrik metro bawah tanah yang berdinas di lintas utama Tozai Line di jalur Tokyo Metro di Jepang yang dibangun pada tahun 1964. Sedangkan Tokyo Metro seri 05 sendiri diproduksi pada tahun 1988 sampai 2004. Dengan berbahan dasar aluminium yang sama dengan KRL Tokyo Metro lainnya Serta memiliki stam formasi 10 rangkaian kereta per setnya Yang dibuat oleh Nippon Saryo, Kawasaki Heavy Industries, Hitachi, Kinki Saryo, dan Tokyo Car Corporation KRL yang memiliki body futuristik ini memiliki berbagai generasi ke generasinya dengan adanya perbedaan yang dapat terlihat mulai dari interior sampai eksteriornya yang dibagi dalam berbagai kelompok atau batch 24 rangkaian batch pertama ini memiliki interior maupun eksterior seperti yang ada di Indonesia dan 19 rangkaian batch kedua memiliki bentuk yang aerodinamis yang dikenal dengan seri 05N Oh ya, yeah, riwayatnya di Jepang sendiri terdapat satu rangkaian unit KRL Tokyo Metro seri 05 Dengan nomor rangkaian 05011F sempat dikembalikan ke pabriknya yaitu Kinki Kisaryo Dan kemudian dimodifikasi menjadi KRD namun karena suatu hal rangkaian ini pun akhirnya dirucat Pada akhirnya tersisa rangkaian 05001F, 05003F, 05006F, dan 05013M di Jepang Sebagai rangkaian seri 05 kelompok pertama yang terakhir Keempat rangkaian ini kemudian formasinya diperpendek menjadi tiga kereta perangkaian dan dilakukan perbaikan besar-besaran dan didinaskan di jalur cabang Cioda lain dari Ayase ke kita. sementara rangkaian 05014F hingga 05018F sejak Desember 2012 hingga beberapa tahun berikutnya menjalani bi refurbishment untuk mengalami perbaikan khususnya penggantian propulsi daya menjadi triple VF IGBT dan triple VF GTO Tokyo Metro seri 05 ini mulai didatangkan ke Indonesia pada bulan Agustus 2010 yaitu rangkaian 05002F dan 05007F yang merupakan rangkaian seri 05 generasi atau batch pertama bulan Januari 2011 didatangkan lagi dari Jepang sejumlah tiga rangkaian yaitu 05008F 05009F dan 05010 F yang masih merupakan bagian dari kontrak pengadaan 5 rangkaian seri 05 dan empat rangkaian seri 7000 lanjut di tahun 2012 rangkaian 05004 F 05005 F dan 05012F ikut didatangkan ke Indonesia bersamaan dengan kedatangan KRL seri 6000 sebagai rangkaian KRL seri 05 yang terakhir didatangkan ke Indonesia sampai saat ini KRL Tokyo Metro seri 05 ini dibawa ke depo KRL Depok untuk dilakukan pengecekan dan pemeriksaan untuk mendapatkan sertifikasi layak beroperasi di lintas Jabodetabek dan kini seluruh armada seri 05 telah beroperasi di lintas Jabodetabek Terkecuali rangkaian 05007 f Yang rusak akibat mengalami anjlok dan menabrak peron di stasiun Cilebut pada tahun 2012 lalu Dan rangkaian ini sebagian ada yang dirucat di stasiun Cikaum Dan sebagian lagi disimpan di depok RL Depok Pengoperasian KRL Tokyo Metro seri 05 di Indonesia sendiri diubah menjadi 8 rangkaian per setnya Dan kalian pasti tahu apa alasannya <guluh> Di Jepang sendiri KRL Metro seri 05 ini memiliki livery dasar berwarna silver dan garis berwarna biru muda dan biru tua Yang merupakan seragam khusus KRL di lintas Tozai Line Sedangkan di Indonesia, KRL ini menggunakan livery yang sama dengan KRL Metro lainnya Oke, berikut adalah daftar rangkaian KRL Metro seri 05 yang beroperasi di Indonesia Pada tanggal 4 Oktober 2012, KRL Tokyo Metro rangkaian 05007F anjlok di sekitar stasiun Cilebut pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat. Kereta yang mengalami kerusakan merupakan rangkaian kereta ketiga yang keluar rel dan membentur peron yang membuat proses evakuasi berjalan sulit. Dan harus ditolong dengan dua kran dari 22 2 yaitu kran Kiro dan DOP 3 kran Godwald serta mengerahkan KRD NR Joko Tingkir yang ditarik lokomotif CC 201 karena kerusakannya yang amat parah KRL ini pun tidak beroperasi lagi.